Harga TBS sawit merosot tajam, kini nilai jualnya di bawah seribu rupiah per kilogram. Bahkan dari penuturan petani sawit, jika di tingkat Loading Ram, harga berkisar lima ratus enam puluh rupiah hingga tujuh ratus rupiah per kilogram. Saat ini harga sudah lima ratus enam puluh rupiah per kilogram di Loading Ram, kata seorang petani kelapa sawit, Taufik, Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Lanjut Taufik, dengan harga tersebut belum dipotong dengan upah buruh panen hingga transportasi. Dikatakannya lebih memilih menjual TBS sawit ke Loading Ram, pasalnya bisa menghemat biaya pengeluaran. Meski terdapat perbedaan dengan menjual ke pabrik, kalau punya mobil, angkut sawit sendiri enggak masalah jual ke pabrik. Sekarang paling banyak pendapatan bersih yang diterima Rp100 per kilogram bebernya. Pendapatan bersih 100 rupiah diungkapkannya tak seimbang dengan biaya perawatan, seperti pembelian pupuk. Disinggung perihal pupuk, dikatakannya untuk jenis EPK Mutiara tidak mengalami penurunan. Sebelumnya Taufik membeli hanya 700 rupiah ribu, namun sekarang ini 800 rupiah ribu per sak. Terakhir harga pupuk 800 rupiah ribuan untuk satu karung.